kalau misalnya persistensi dari yang udah aku bahas di video sebelumnya. Sorry. Itu kayak. Energi untuk. Menyelesaikan. Apa. Yang kamu mulai. Sampai selesai. Gitu. Sedangkan produktivitas adalah kemampuan dan keleluasaan. Kamu dalam menyelesaikan apa yang kamu mulai. gitu. Oke. Okay. Jadi poinnya di persistensi ini adalah ada energi yang mendorong kamu Selesaikan apa yang kamu mulai. Sampai selesai gitu. Sedangkan di sini ada dua elemen Yaitu mampu dan leluasa Buat selesaiin apa yang kamu mulai sampai selesai Jadi pada dasarnya kalau misalnya kita lihat persistensi Ini adalah kayak N... Memastikan gitu ya Memastikan Kamu Menyelesaikan apa yang kamu mulai Kamu mulai Dengan menyediakan energinya gitu. Kalau misalnya kamu tonton video udah nonton video aku sebelumnya, di persistensi ini aku mengartikannya sebagai gira minggir tabrak gitu. Artinya ya kalau kalau kamu bakal memaksakan diri gitu ya di sini Memaksakan diri sampai apa yang kamu mulai itu selesai, gitu. Dan persistensi ini dibutuhkan untuk kamu bisa produktif gitu karena si definisi produktifnya sendiri di sini kamu mampu dan leluasa. Gitu. Kalau misalnya kita ambil contoh buat olahraga selama 15 menit misalnya. per hari, maka persistensi akan pada dasarnya gini. Persistensi akan memaksakan diri kamu buat olahraga selama 15 menit per hari. Bodoh amat gimana pun situasinya, gimana pun keadaannya, kamu bakal memaksakan diri kamu untuk selalu olahraga 15 menit per hari. Olahraganya apa, waktunya kapan di luar konteks. Tapi yang jelas dengan persistence, kamu akan mendorong diri kamu sekuat mungkin untuk bisa olahraga 15 menit per hari. Dan produktif, memastikan kamu mampu dan kamu leluasa buat bisa olahraga selama 15 menit per hari gitu. Coba apa yang kamu pelajari, tulisin di komen. Thank you guys for watching dan langsung aja subscribe terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.